Oke okay, WhatsApp Bro, selamat datang kembali. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat sehat lalu, baik baik saja dimanapun kalian berada ya. Oke, okay, kita kali ini bermain dengan Sweet Bonanza. Oke, okay, permainan Sweet Bonanza di Pragmatic Play ya bosku oke okay, seperti biasa kita coba acak-acak dulu ya kita cobain setiap tombolnya pastikan setiap tombolnya berfungsi dengan baik oke okay, langsung aja kita gaskan turbo 70 ya bosku ya. pola patent seperti biasa ya turbo 70 langsung gaskan aja bosku semoga dikasih yang mantap aduh anjir kenapa ini sinyalnya nih nggak mendukung banget nih orang lagi record juga malah malah ngelag what the fuck man ayo ayo oke okay, gue main sekarang ini di jam gacornya ya di jam gacor sweet bonanza jam 2 pagi bosku jam 2 pagi karena menurut bocoran yang gue dapat ini jam 2 pagi bakal tinggi bosku sebetulnya gue lebih RTP sih tapi gue gak terlalu percaya banget sama RTP gue lebih percaya sama feeling gue sendiri kan bener langsung kita dapet langsung kita dapat free skater ya semoga ini free skaternya nggak boncos bosku kalau boncos what the fuck man ya tapi nggak apa-apa ya namanya juga skater gratisan walaupun boncos juga nggak begitu nyesek kita bosku daripada kayak kita beli skater udah belinya mahal nggak taunya boncos what the fuck memang nih Uh, lumayan bosku ya, berdedikasi dikasih bomnya banyak dan pecahnya juga 6.800 yoi, oh my god, langsung auto sensasional lah, ya nggak mungkin nggak auto sensasional, 6.000 kali 48 kali bomnya bosku ya, meledak 48 kali bom bomnya ini jadi 259.000, coy, mantap modal gratisan tanpa beli spin ya kita bosku tanpa buy spin langsung digaskan ya mantap sekali langsung dikasih 259000 padahal baru mulai kita ya bosku ya. berarti berita bocoran yang gue dapetin ini valid banget ya bosku ya. Hmm, mantap mantap sekali bosku aduh ini yang enggak mantap ini sinyalnya ini aduh parah sekali ayo come on come on sinyal aduh ini padahal gue udah bayar loh, Wifi nya loh parah sekali asli besok ganti kalau kita, maksudnya kita ganti ya bosku ya. Kita ganti wi nya supaya nggak lemot lagi ya bosku Kita ganti WiP yang paling cepat ya hmm, super cepat yo i, mantap 300 ribu kita bosku Jos ini ditambahin lagi Hmm mantap emang kalau langsung baru mulai kita gaskan pola paten ya bosku ya Pola jitu, pola sakti ini ya bosku ya Turbo 70, sekalinya dapat free skater mantap banget emang the best lah pokoknya Yo yoi 360.000 bosku kenapa gua bawa modal 150.000 karena gua mau langsung gasken di 1.500 ya bosku ya di Turbo 70 di bed 1.500 langsung kita gasken aja bosku sayang-sayang kalau kita dapat free skater di cuman bed 500 perak ya bosku ya karena kesempatan maksudnya itu tidak bisa ditentukan ya gak ada yang bisa nentuin siapapun ya bosku jadi kalau kalian dapat yang, yang gak jelas itu jangan dipercaya bosku ya mana ada orang bisa setting max kalau dia bisa setting max win, dia aja main sendiri ya bosku ya atau bayar saudaranya kayak suruh deh dia yang main saudara yang mainnya kan kenapa harus dia cari orang buat dibikin maksu nih bosku, ya. logikanya disitu aja bosku, jangan gampang terpengaruh, ditipu sama penipu seperti itu. Ya. Mendingan main di situs yang pasti-pasti aja yang sudah terkenal, seperti situs yang gue mainin ini situs yang paling gacor ya. paling gacor, paling the best ya. emang rt valid, terus polanya juga mantep ya bosku. Ya. Pola yang didapetin, gabung aja langsung ke grup WA gue supaya kalian juga dapat pola-pola gacor serta trik-trik RTP terupdate terbaru setiap harinya langsung ke uh, ke WA grup gue ya. Linknya gue taruh di kolom komentar atau di tentang channel ada juga bosku langsung aja gasken ya, langsung gasken ceki cerot ke tentang channel gue, oke? Okay? Gak usah lama-lama lagi langsung ceki cerot ya bosku gas kena aja langsung ke tentang channel atau ke kolom komentar pun ada juga gue taruh di disana ya oke okay, buah-buahan termantap memang paling mantap buah-buahan ini selain permainan buah-buahan ini aman ya kita mainin di jalan ah mainan buah-buahan gitu pasti yang kayak game permen-permen yang dimainin mama gitu ya kan dipikirnya eh gak taunya ini bisa menghasilkan duit ya bosku ya nah, hanya segelintir orang aja yang tahu kalau permen-permen manis sama buah-buahan segar ini bisa menghasilkan uang ya bosku tapi gue ingetin juga untuk kalian hati-hati jangan terbawa sama emosi serta jangan memiliki sifat rakus ya bosku ya karena sifat rakus itu yang membuat kita kalah bosku ya Kayak misalnya kita sudah menang 1 juta tapi kita karena rakus wah pasti nih feeling nih pasti dapat max win nih habis ini nih, langsung digaskan Bet 10.000 ya auto bangkrut ya boski ya Langsung rungkat habis semua Mendingan langsung aja kalau kita maksuin kita WD dulu setengahnya Baru setengahnya dimainin lagi ya boski gak us, Jangan diikutin kata nafsu itu Nafsu itu membawa malah petaka boski ya, Yang ada karena udah dapet sejuta Kayak teman gue tuh udah dapet sejuta Dimainin lagi sampai rungkat abis itu dia minjol ya kan pinjem pinjol sejuta diminin lagi dipikir bakal dapet 10 juta eh gak tau habis abis juga dan akhirnya dia tinggal siap siap diteleponin ini ya sama penagih hutang ya bosku ya jangan seperti itu ya bosku ya harus kita gunain uang yang bebas aja modal modal receh aja bosku ya. modal receh jadi jutaan ya bosku ya kalau bisa mode receh jadi jutawan. Oke. Okay. Semoga mantap sekali pisangnya enggak connect. Wah, sinyalnya parah. Kita sambil minum aja dulu ya, Bosku santai-santai aja. Jangan terburu-buru, jangan terbawa hawa nafsu. mana nih belum dapat free spin lagi nih gua udah gedein juga gua tambahin ini bednya Oke kalau abis ini enggak dapat kita langsung ini aja lah ya kita buy spin aja nih kita buy spin eh ya buy spin yang 240 ya kita setengahnya ini yang gua kasih tahu ya setengahnya aja kita mainin ya kalau ini enggak dapat kita WD aja bosku karena kita udah dapet profit ya lumayan ya Rp50.000 nggak apa-apa lah kita WD daripada bangkrut lagi ya bosku ya. Aduh, shit! Ini nggak mendukung, makanya gue. Kalau misalnya ini bangkrut, boncos pasti langsung nggak, nggak, nggak, nggak, bangkrut, boncos ini enggak Ini langsung balik, tuh, balik kan model gue ya? baliklah ayo! Kalau misalnya boncos tadi, gue langsung WD aja, lumayan dapat lima puluh ya kan? Lumayan daripada lumayan. kalau gue sih sensasionalnya enggak gue skip ya bosku ya gue skip sensasionalnya jadi biarin aja kita nikmatin aja kita tonton kalau dapat sensasional jangan di-skip karena di-skip itu mereset pola permainan yang sudah kita mainkan ya bosku ya langsung yang tadinya mau gacor mau maksudnya jadi nggak jadi lumayan banget emang enak kalau misalnya di kita main di bed gede tuh ya bed 3000 aja lah nggak usah gede-gede banget ya 3000 juga udah lumayan kalau dapat free spin kayak gini Eh, dapat free spin. Kalau kita buy spin di bed gede kayak gini, ya lebih bagus lagi kalau kita dapat free spin gratisan, ya bosku. Ya, di bed tiga eh dapat gratisan langsung, mantap kan? Uh, mantap, oke, langsung aja kita WD, bosku. Uh, Nggak usah. Lama-lama lagi, ntar kesedot lagi ini dapat 600 ribu kita bosku udah langsung gasken aja lah pokoknya WD aja. Thank you banget buat kalian yang selalu setia. Dukung gue dan nonton video gue, jangan lupa ya di like, di comment komen apapun sebanyak-banyaknya di kolom komentar, dan subscribe pastinya. Oke, okay, thank you guys semuanya. See you guys semuanya. Bye-bye.